agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop Gemini Utara, setengah dari Observatorium Gemini Internasional yang dioperasikan oleh Neurlab NSF, menangkap gambar UGC 12914 dan UGC 12915 yang mempesona ini, yang dijuluki galaksi TAPI. Bentuknya yang bengkok adalah hasil dari tabrakan langsung yang terjadi sekitar 25 juta tahun sebelum kemunculannya di gambar ini. Sebelum jembatan gas yang sangat berjolak tanpa pembentukan bintang yang signifikan membentang di celah antara dua galaksi, tabrakan galaksi adalah peristiwa transformatif yang sebagai besar bertanggung jawab untuk mendorong evolusi alam semesta. Pencampuran dan pembauran material bintang adalah proses yang sangat dinamis Yang dapat mengarah pada pembentukan awan molekuler yang dihoni oleh bintang-bintang yang baru terbentuk Namun, tabrakan langsung antara dua galaksi UGC 12914 yang di sebelah kiri Dan UGC 12915 yang di sebelah kanan 25 hingga 30 juta tahun yang lalu tampaknya menghasilkan jenis struktur yang berbeda Jembatan material yang sangat bergejolak yang membentang di kedua galaksi. Meskipun jembatan intergalaksi ini penuh dengan material pembentukan bintang, sifat turbulenya menekan pembentukan bintang. Sepasang galaksi ini yang dijuluki, tapi galaksi terletak sekitar 180 juta tahun cahaya ke arah konstelasi Pegasus. Gambar baru ini diambil dengan Gemini North, Setengah dari Observatorium Gemini Internasional yang dioperasikan oleh Neur Lab NSF menampilkan fitur menarik yang memberikan mereka nama. Sebuah jembatan renjang terdiri dari filamin molekul sempit ditampilkan dalam warna coklat dan gumpalan gas hidrogen ditampilkan dalam warna merah dan dapat dilihat di antara dua galaksi. Struktur jaringannya yang rumit menyerupai gula-gula yang direnggangkan saat pasangan ini perlahan-lahan terpisah Pengamatan Gemini Nord terhadap objek ini dipimpin oleh Analia Smith Castelli Astronom dari Institut de Astrofisica de la Plata di Argentina Argentina adalah salah satu mitra di Observatorium Gemini Internasional Nah teman-teman pecinta astronomi